Sing sama dorang su ada yang par batamang sing sama dorang yang bisa romantis bilang sayang martamang tamang dong terus pagang beta kapan Parbuka hati ini jangan lama lagi Sampai kapan mau terus begini? Biar biar beta masih mau sendiri. Belum saat yang tepat ya beta jalani. Sangka ada laisio sih sio bar, bar main sama Deng Karena memang beta yakin pasti ada yang Tuhan siap dia pertunggu beta. Jodoh sing bisa kemana? Tanggal main yang akan jawab semua. Nanti tanggal main yang akan jawab semua. Hmm. Sendiri beta di sini kala sepi. Sang ada yang bataman berasa sunyi. Bagi Nisa dulu Belum waktunya Jadi nona sabar dulu Ada saatnya Betas yang mau buru-buru Macam yang lalu kasih rapuh Sekarang semua dari masa lalu Fokus di depan yang Tuhan taruh Kalau memang Tuhan kasih kesempatan Parulang semua Beda yang mau Berjatuh ulang lagi, dan pasti ada hari bayi yang bedakan. Lalu hilangkan rasa sepi dari hari ini, biar-biar beta masih sendiri Belum saat yang tepat ya beta jalani Seng ada waktu laisio Barbar -bar main sama deng dolo Karena memang beta yakin pasti ada Yang Tuhan su siap dia pertunggu beta Jodoh sing bisa kemana Nanti tanggal main yang akan Biar-biar Beta masih mau sendiri Belum saat yang tepat ya Beta jalani Sengada waktu laisio Barbar main sama deng dolo Karena memang Beta yakin pasti ada Yang Tuhan su siap dia ya pertunggu Beta Jodoh sing bisa kemana? Tanggal main yang akan jawab semua nanti. Tanggal main yang akan jawab semua.